Siap ya Ayo teman-teman Jalan terus Oke berhenti Kita ambil penembang Ayo Turun penembang Oke kita ambil lagi penembangnya Oh Siap ya teman-teman Uh. Oh. Oke, okay, kita ambil Terus, awas Oke, okay, kita ya Nah, kita lagi penumpang Awas Hati-hati ya Oke, okay, kita ke penumpang Awas Oke, okay, ambil penumpang lagi Aduh Mas teman-teman kereta Aduh Hati-hati teman-teman Aduh Gena deh ah. Oke okay. Ayo Mas hati-hati teman-teman